Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara isi saldo ShopeePay menggunakan aplikasi dana Nah oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Pertama kita buka dulu aplikasi Shopee seperti ini Nah kalau misalkan aplikasinya sudah terbuka Langsung saja kita masuk ke ShopeePay seperti ini dan di sini kita pilih isi saldo. Nah, nantinya akan muncul beberapa metode untuk pengisian saldo Shopee pay nya Dan di sini kita pilih yang transfer bank seperti ini. Kemudian kita pilih bank lainnya. Nah, nantinya di sini akan muncul nomor rekening ShopeePay kita dengan bank penerimanya yaitu Bank Mandiri, teman-teman. Langsung saja kita salin nomor rekeningnya. Setelah nomor rekeningnya disalin, langsung saja kita buka aplikasi dana. Nah, di aplikasi dana ini, kalau misalkan sudah terbuka, langsung saja kita klik kirim, seperti ini. Selanjutnya, di sini kita pilih kirim ke bank. Lalu kita tambahkan rekening bank baru. Nah, di sini kita pilih banknya dan kita ganti menjadi bank mandiri sesuai dengan nomor rekening ShopeePay kita. Selanjutnya, kita masukkan nomor rekening ShopeePay yang sudah kita salin di awal tadi. Setelah itu kita pilih lanjut. Oke, kita lanjutkan dengan mengisi nominal top up. Dan di sini jumlah minimum top up-nya adalah Rp ribu Oke, saya contohkan seperti ini. Jika nominal top up sudah diisi, langsung saja kita pilih lanjutkan. Oke, nantinya di sini akan ada detail pemesanan. Di sini kita setujui untuk syarat dan ketentuannya. Setelah itu kita langsung pilih konfirmasi. Dan di sini langsung saja kita klik bayar seperti ini. Dan di tahap terakhir kita masukkan PIN pembayaran akun Dana kita. Nah, oke teman-teman, untuk pengisian saldo ShopeePay melalui aplikasi Dana sudah berhasil dan di sini juga sudah ada pemberitahuan bahwa ada saldo ShopeePay masuk. Oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol subscribe bantu channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.